assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi siang sore dan malam untuk semua yang ada di buka bumi ini oh. iya kembali lagi bersama saya dengan mas LDR gaming channel hari ini kita lanjut lagi skip simulatornya game guys hmm, sebelah sini ya sebelah sana. Oke okay, kita anjing itu please solo langsung labirin Egypt kemarin guys <tuh> anakku mainin ini ternyata oh, oh no men kita udah yang mana ya Chamber update udah ini ini udah eh ya kita ini udah dimainin ama um, um, anak saya ini guys nggak apa, apa ya kita manajer saya juga belum belum terlalu jelas nih ngetik kita lanjut go chamber Gold berarti ruangan emas ya. Oke. Okay. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah cek. Slot. Uh, Oke. Okay. Di bawah. Oke. Okay. Tiga. Hmm. Scared me apa ini? Oh, gold chamber emas which is which mean yang mana artinya berarti hmm, kita harus memberikan persembahan, guys. Iya, yeah, gue tahu ini sendok dok, ada sesuatu. Uh, uh, gold nice. apa ini pin dia minta di pin ini masuk ini masuk oh persembahan guys persembahan tunggu tunggu apaan sih ngerti big face iya yeah. apa ini guys oh, ini bisa diputar guys hop hop hop eh ini apa dipencet oke okay. Oh Oh lipatan berarti eh, isinya token doang Tunggu uh, tadi bisa diginiin Anggir loh apa kosong nggak oh, jelas apa uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa Uh, sepersembahan. persembahan uh, nice Oh uh, nice eh uh, persembahan Pin Pin aja sih uh, Ah pin Apa itu burung yang ada di gambar sini ya di kotak ini ya oke okay. apakah ini waktu waktu waktu 11 menit ini kali ya guys soalnya tuh gambar nah ini ini burung burung burung ini kaki sama burung eh kaki apa itu nah yang ini kompor sama burung-burung burung, burung. burung. Hah? salah guys burung-burung eh, hehehe bukan burung Nice. Hai nah sini what burung hmm. ini apa guys James hmm. ada lubang buat dimasukin buat dibikin gelang ya Coba kita ambilin Eh. Habis. Habis. Klu, klu. 5 3 2 5 3 2. 3 5 2. 3 5 2. Sini bukan, bukan segitiga itu. Saya tahu kan nih, tiga lima. Tapi gambar ini segitiga. Ini yang benar dong nasibku. Eh. Semua piramid, medium piramid, tiga, lima, 5 dua, biru, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, Gak ada kosong kosong token token suka nyilip nyelib token ya Bentar ada token lagi di sini jadi dengan serama eh hey, perlu lagi apa Ambil dari tiga piramid. Hitung jumlah itunya. Yang kecil. Yang kecil berapa tuh? Satu dua tiga empat lima enam tujuh. Kecil 7 Kecil 7 Ah, masih nggak dingin ah. huh. Ini medium. Satu dua tiga empat lima enam tujuh di yang gede mana? Oh, ini, eh, yang gede tiga, yang gede tiga. Wow! ngendok juga bisa apa itu hai hey, sadis. next next next next Uh. apa ini guys mampu bola dragon ball kayaknya penting ada apa otoven oh, oh wah eh wow wow ini topinya si ini nih si apa Jones Jones Jones apa? <laughs> yang bertualangan itu face in your face eh, uh, hey, clue clue clue what the heck ambil ini dari puing-puing mana? oh ini piramid ini adalah blue ini kali guys. apa lagi? ini, ini kesini ini ke sonol. sonol burung burung yang ada burung ini doang burung apa tuh kayak ini apa sih celana pendek apa singa burung singa pisok pisok apa bulu tuh burung celana singa pisok burung celana singa pisok Hmm. ini berarti itu yang kegada. ini yang enggak ada guys baik kayaknya sih kayaknya itu adalah uh, apa nih cacing. cacing kaki cacing kaki cacing kaki cacing kaki cacing kaki cacing Oh ini, ini, ini. Cacing kaki pasir burung, cacing kaki pasir burung, burung, burung, burung yang terakhir, guys. Yang ini, guys, kemah, eh, kemah, eh, ya, kemah, ya, kemah kaki kotak kaki, kaki, kaki ini, kaki, oh, hmm. clue, clue. The Story of unlucky Camel. Ah, kayaknya ini ada ceritanya guys. Hei, topeng found. Hei, apa yang kamu lakukan di sana? Hmm, pecah loh. Oh, uh, oh. kosong guys. Tulang. pulang diapain? Ini udah bola bulat-bulat bola ya. Tunggu tunggu tunggu tunggu. Keluar dulu ini tadi ngambil dari sini nih. Uh, the Story of the Unlucky Camel. camel minum di oasis. Oasis ini ya ada air. Saat matahari zenith at the sun zenith. Wah, Scorpio Heights in the pyramid. Uh, oke. Okay. Scorpio Heights in the pyramid. Ontaknya minum air. Matahari. Uh. uh. mataharinya gerak sendiri. Kayaknya tadi di sebelah sini ini, guys. Oke. Okay. Kayak itu ada naik satu ya di kuning-kuningnya. Oke. Okay. Camel tidur di piramid. ketika matahari terbenam and the scorpion lurk in the oasis dan scorpionya di oasis mataharinya itu terbenam oh, oh, oh. ontaknya digigit oh, ontaknya digigit at the sand di pasir saat matahari terbet, terbit gua atau onta eh onta eh di sini Jadi aja deh aja oh wow hu hu hu oke hmm am um, am um, am um. jatuh next blue ya yeah. pencet pecat apa apa orang anjing burung burung orang anjing burung burung anjing uh salah guys orang tunggu, tunggu, tunggu. orangnya mati eh gimana-gimana kan orangnya lah orang anjing orangnya masih mati orang burung-burung mati anjing orang anjing terus orang sama burung semua orang weh I got you I get you eh eh bola bola di kotak bola di sini Fine. Tendang, nih <laughs> wah yang bener loh Punya nya hai. Hai, hours later I'm back ada tamu tadi ini ini hai. eh hai. Bola, bola bola bola bola dimari kali ya ada Hai. wait wait 2, 4, 1, 3 Api Tanah Tongkor Bukan, dadal Air Pencet Oh berarti ini lebih kencang dari ini Oh <gasps> All right. Ini guys yeah! Apa ini Cermin Colok sini ah. uh. Masih lampu Kenapa pun Ih eh, udah ada ditaruh ini untuk oh, kumbang. Oh, nggak oh, dapet nih, nggak oh, dapet nih. Nah ini dia, nah. enggak nyambung-nggak nyambung kok enggak nyambung. Oh, dapet sih Oh karena enggak sepas bukan pasangannya juga dikit dikit lagi, eh, eh. eh bukan, oh, eh, <laughs> dodol, loh, udah ini, oh ininya nya pas nih, oh, oh, oh, oh. Woo, yes! Jadi harus jaga-jaga suwe. Jadi jaga-jaga juga. Oke guys, sekali lagi apa ya? Oh ya cukup dua stage lah, cukup player. Ya. Kita akan lanjut lagi besok. Udah jangan banyak joget ah, Dean. Yeah, terusin. Oke okay guys. Jangan lupa di subscribe, like, dan comment, guys! Sampai ketemu di episode berikutnya, episode terakhir untuk bagi di Mesir ini, guys, dari game Escape Simulator. Bye-bye! Terus joget terus, terus! Yeah. <cuh>